Kena kodos bayang walaupun pasalam baru seduh. Pasalam baru seduh. Assalamualaikum Selam... warahmatullahi wabarakatuh. <tos> eh, kena kodos mudah. Satu masjid jangan kering. Faham? <tos>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 Part keduanya ya teman-teman sekalian Lanjutan daripada video kemarin ya Nah di sini yaitu Lawak Ustadz Azhar Idrus Soal jawab agama dan mohon maaf Kemarin saya menyebutnya 2018 Ternyata ini 2019 Teman-teman sudah berapa tahun ya 19, 20, 21, 22 Udah 4 tahunan ya teman-teman sekalian Sangat-sangat lama sekali ya Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Soalan seterusnya Kakak sulung simpan dendam pada mak. Sampai umur lima puluh tahun masih dendam pada mak. Sekarang hidupnya punah ranah. Cerah beradang dan sebagainya. Itulah masalahnya. Dia gini. Allah bagi kita dua. Dalam dunia ini. Ibu dan bapa. Neh, Dua ni molek ke huduh ke. Itulah ibu bapa kita. Tak ada jual lah. Kat My Day tak ada. Mall mana pun tak ada. Tak. Nah. Lazada <laughs> pun tak ada jual ibu bapa. Pakak <laughs> ada tu di rumah kita. Jadi buatlah yang terbaik. Betul. Eh? Dah, walaupun... Ibu bapa tu kape lagi. Dia masuk Islam dah. Ibu bapa kape lagi. Masuk juga dalam ayat wa bil walidaini dan bagi dua ibu bapa kamu buat baik kata ulama tafsir sekali ibu bapa tu masih kape Nampak? Ha, jadi kalau ibu, kita ada salah silap dengan ibu bapa ibu bapa kita maafkan. Jangan tunggu lama. Tak ada manusia yang sempurna. Betul. Kita, ibu bapa kita bukan nabi. <laughs> nah Haa, ada benda kita tak berkenang Ada benda dia silap, ada benda tak molek Haa, kalau benda tu yang perlukan Tergurang, kita tegur Kalau benda tu tak perlu tergurang Cuma kita perlu kemaafan daripada anak Maafkan ibu bapak kita Haa, takduk dia, takduk kita Dia asal, kita porok Nah, huduh lagu mana pun berangkat Itulah mak kita, one and only Itu ya, tak? Ya, benar, benar, benar, ha, one and ma only ma Maafkanlah, dia beranokkan kita Nah Ah berata kalau dia beranak itu dia buang dalam sungai. Mampu keras mu. Nak apa? Ah itu ke jasa-jasa ibu bapa. Neh. Tak ada orang semua sumbu ibu bapa. Banjang macam masalah sebut ibu bapa. Orang oh, ibu bapa berahi maki ber caruk kanak-kanak. Oh, Jadi wak zalim Jenis tak mau ikut kata agama. Nah, teruskan. Jangan, jangan kita sakit hati dan dendang, tegur dan doakan selalu untuk ibu bapa. Betul betul. Soalan seterusnya. Apakah hukum bila seorang isteri memaksa suaminya ceraikannya kerana nak kahwin dengan teman laki lakinya. Orang perempuan yang macam ni tak akan dapat masuk syurga. Tahu saja masuk bau syurga tak dapat. Ah inilah paling banyak. Ada kes-kes perceraian. Wow. Suami isteri dipaksa oleh suami dipaksa isteri untuk melafazkan talak. Pak nak? Ah, patut orang perempuan ni pariah. Neh, ah. Dia syaitan tengok dia, syaitan lari. Oh dia bisa lagi. Nah, nampak <laughs> dia bisa lagi. Innal mar'ata ila aqbala aqbala ala syaitan wa ila adbara syaitan. Orang pandai bila dia datang syaitan. Hiyah je. Dia. dia pusing belakang pun syaitan hia. Nah, ah, ha, bisa mainlah dia. Dengar baik-baik, bro-bro -baik. oh, fam. Mu anak raja ke mu anak agung ke anak perdana menteri ke anak timbalan ke anak timbalan yang nak naik ke? Faham? Ada kira. Faham? Dengar satu hadis. Nabi kata, mana-mana perempuan atau istri yang minta cerai akan suaminya, tanpa jahat suaminya. Allah, ini masya Allah banyak juga yang kejadian di akhir-akhir ini ya teman-teman sekalian. Masya Allah, jadi istri itu meminta cerai kepada suaminya Dan tidak akan pernah mencium bau surga Kecuali memang ada syarat khusus Ataupun macam apa ya teman-teman sekalian ya Pelanggaran-pelanggaran agama dan lain, syariah dan lain sebagainya ya teman-teman Allahuakbar ya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Maka perempuan itu tidak cium bau surga Baunya aja nggak bisa cium Walaupun dia bercerai guys. dengan suami yang pertama Dia minta cerai suami kedua dia kahwin dia jadi isteri solehah tak dapat juga posesiun. Ah. Dan tak lepas dengan dosa suami pertama. Allah. Paling dia cerai dia kahwin pertama dia minta cerai. Faham tak Dia nak kahwin dengan orang lain minta cerai tanpa sebab. Parah kan? Kemudian dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah. Siang puasa sunat, malam tahajud. Tetap tak dapat bau syurga. Dia kena minta halal dengan suami pertama di akhirat. Allah Allah. Alhamdulillah Suami dia halal, Bayar Bayar dengan pahala Tak lepas pahala Masuk syurga Eh masuk neraka nah. ah, Hati-hati Ada lima sebab Yang goliknya dalam negara kita Malaysia Ikut enakmen eh, negeri tertentu Boleh minta cerai nah, Yang tak harap Pertama Suami tak beri napakar Biasanya setahun ah, betul. Yang kedua Suami tak benarkan dia buat benda yang wajib Suami tak benar pakai tudung Suami tak benar semayak yang ketiga, suami suruh buat yang haram Suruh minum ketung <laughs> Suruh minum harok nah, dan sebagainya dan, ha. Yang keempat, suami dera Pukul terajang yang melukakan berdarah dan sebagainya Allah. Dan yang kelima, suami kena jay, kena penjara Sekurang-kurang 3 tahun dan ke atas Nah, ha. jangan ikut suka kita je Dah kenang lelaki lain, cerah lah saya bang Cerah lah saya bang Paham? Kalau tidak, saya tengah jalan Biar lori langguk Macam-macam peseng Nah. Pengiat Walaupun jadi baik pun sekalipun Sudah tidak. habis sebut haram Masuk syurga Allahu Akbar Ya Allah guys Hukum kalau Institusi ke, institusi kewangan Islam Mengambil pekerja bukan Islam Malah diberi kejawatan gaji besar Dekat satu pekerjanya hmm. adalah bahawa Adalah Islam Dia tak kira Islam, tak Islam Kalau kita ni tidak adil hukumnya zalim orang zalim tempatnya neraka. Bab ke? kerajaan ke, mu tapak ke, mu rakyat ke, mu ibu bapa ke, mu orang syarikat ke, zalim tempatnya neraka. Inna aatadna liz zalimin nara. Sesungguhnya kami sediakan tempat untuk orang zalim, Best api neraka hari kiamat. Sana ha, no. zalim itu tu tak peduli apa-apa. Lain. Nah. Soalan Azhar. seterusnya. Saya musafir, roh asa sudah jamak qasar. Maghrib dah sampai ke destinasi dan ingin bermalam. Apakah kita boleh jamak qasar Maghrib Isyak? Azar salat seperti biasa bila sampai di destinasi? Dengar baik-baik. Kita dari Seremban nak pergi ke suatu destinasi. Eh? Ha, maka adakah kita sampai di JB Johor Baru GTT nanti boleh jamak lagi bila sudah sampai di Johor Baru? Adahlah kerja di, di Johor Baru orang-orang Seremban. Jawabnya tengok kalau kita masih lagi musafir di Johor Bahru tu singgah boleh jamak qasar. Betul. Kalau kita sampai di Johor Bahru hilang nama musafir jadi pemukim Johor Bahru tak boleh jamak qasar. Nak tahu boleh atau tidak begini. Siapa yang bermusafir dari Seremban nak pergi ke Johor Bahru JB. Apa lama mana nak duduk, nak duduk 3 hari atau kurang. Pak. Nak singgah sana, tinggal nak duduk stay 3 hari atau kurang? kurang. Maka sampai di JB dia dinamakan musafir yang singgah. Boleh jamak boleh kosong. Okay. Siapa yang nak duduk di JB 4 hari dan ke atas sampai saja di mukim destinasi dia bertukar nama kepada pemukim Johor baru. Haram jamak, haram kosong. Faham tak? Faham. Anguk-anguk-anguk, kaki kena capui tiaw sepinggan tak ingat. Ha. Soalan seterusnya. Apa perlu kita buat? Pegawai atasan hanya beri arahan ikut buku semata-mata Tanpa hmm. mendalami masalah pekerja bawahan Nabi kata yang terbaik ialah dengan musyawarah Betul Walaupun kita pangkat tinggi, pekerja kita pangkat rendah Biar ada musyawarah Musyawarah tak mesti 12 jam Musyawarah 2 minit tu musyawarah juga Nak kita dengar percakapan orang Supaya jadi lebih baik nah, itu. Kalau takkan antar whatsapp yang suruh buat kerja begini-begini-begini Nah, ai kurang baik. Nek, nah, kurang baik. Walaupun benda betul ni kada betul dah dia memang betul fakta. Tetapi kalau silap adun tak jadi. Bah tu bini kita, tengok bini kita bila keluar resipi dalam TV, nah, ah berlari bini kita. Tengah-tengah duduk tidur bangun ni ambil ketah tulis. Betul. Keluar resipi yang dia tunggu. Nampak? Ah ditulis tu telur itik 15 biji. Garam 11 kilo betul. Joker 3 ki mililit mililiter. Mili, mili, mili, Pahamlah Sedikit sabun. Dai, dia pompuh buat apa? Nak jadi macam chef buat. Pasal apa? Pasal dia salin saja. Ah betul. Ha, dia tak mesyuarat. Kita dengar-dengar dulu dengar, dengar, cara macam mana nak letak bawang, macam mana masa mana nak buka api, api panah ke tidak. Baru dapat sama taste. Betul tak? Ah begitulah dengan kita dengan pekerja bawahan kita. Kalau-kalau kita bertemu mata Mendengar, nak ucapan-ucapan daripada orang bawahan itu. Okay. Apokom saya sudah bagi soalan, tapi soalan saya tidak disampaikan pada Ustaz. Ha, jawabnya, tengok keperluan. Kalau soalan itu sudah ditanya oleh orang lain, dia lalu dibuang. Tak ada masalah. Kalau soalan provokasi, nak hina-hina orang, tak ada da nah, soalan nak condemn ni, mana? saya banyak. Begini nak soalan tu nak nak jatuhkan imam-imam di masjid tu, apa lagi? <laughs> jadi kita tak baca jadi perbalahan. Nah ha, betul. Soalan ni biarlah orang lain tapak tumpang mendapat Soalan seterusnya, <coughs> apakah kita minta BSS atau MSA ada syarikat tempat kita bekerja? Kalau benda itu dibenarkan, boleh. Aha. Apa pandangan kita tentang jeremu? Adakah di dok ini dokon yang termasuk dalam Quran? Dukhan ini ialah alamat dekat nak berlaku kehancuran alam. Betul. Ha sekarang bukan dukhan. Dukhan ini keluar daripada lubang-lubang bumi dan asapnya menutup sepertiga bumi mulanya akhirnya semakin banyak. Kan? Nah, itu dukhan. Ha dalam surah Ad-Dukhan. Neh. Sekarang bukan bukan Ad-Dukhan itu orang bakal siapa? Nah, orang bakar sampah Sumatera bakar sampah Kalimantan bakar sampah Sumatera ni saiz menanjung Tiga biji isi menanjung Besar Sumatera oh, ni Betul Nah ah. Dia sekali Sekali dia bakar Tak sekali bakar Kayu-kayu lama nak tanam baru Besar negeri Pahang Sekali bakar Betul Betul ya. Nah ah Itu asap nah. Jadi itu bukan Bukan dukhan Itu jerbu Nah Jangan nah. kita pandai-pandai Nak agak-agak Ikut suka hati kita Dia tertip Iyama dia ada Keluar Imam Mahdi kemudian dajang, kemudian Nabi Aisyah alaihi salam, dah kemudian Luqman dan sebagainya. Ah itu jerebu, neh. bukan jelebu, jerebu lain. Jerebu. Jerebu, jerbu. Waktu syarikat untung 300 juta bonus kami dapat 3 bulan, tapi sekarang untung 1 bilion, kami hanya dapat 2 bulan suku saja. Jadi macam mana? Adakah ini sifat orang munafik? Makin kaya makin kaya. Dia nak marah kat company dia lah Company dia bagi Bagi bonus ikut suka company lah Iyalah Yang wajib bagi bukan bonus Iaitu gap Gaji Bonus itu ikut Atas mana? Ah Atas ha, majikan itu sendiri Betul Betul tak? Ah Jadi Majikan nak untung lebih Bagi sikit boleh Untung lebih bagi banyak Afadol ah, Dia untung lebih Dia pun bagi bonus Itulah di pagi sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Betul. Dia untung tak sedekah. Ah bagi kedekut saja. Tapi dia tak berdosa. Nah, ha, cuma gaya-gaya orang sekut ni tak jomel. Aha. Nah, ha, tak jomel. Kita boikot barangan bukan Islam, tapi kita beli dengan Shopee, Lazada dan sebagainya. Maksud boikot ialah kita utamakan barangan orang Islam. Betul. Boikot ni bukan baru ni dulu kan orang makan orang Islam ni lama. Jadi bila tiada keperluan itu tidak ada dengan orang Islam, kita boleh dengan orang bukan Islam. Betul. Dek. bukan semua benda. Kalau boleh kita dudukan. Dalam dalam dalam dalam masjid pun ada dengan orang Islam boleh. Ada dengan orang Islam tak boleh. Bukan semua benda tak boleh. Faham lagi? Ha, dia biar tujuan buat sesuatu biar manfaat itu kembali kepada orang Islam tu. Betul. Juga. Jadi, kita pilihkan produk orang Islam Itu sama dipanggil Ruhama Ubayinahu Ruhama Ubayinahu, betul iman. Itu termasuk Nek? Nah. Dalam masjid, orang kapi yang pasang mozek boleh? Orang kapi pasang kipah, boleh, bukan semua tak boleh patut kita kena belajar Bukan semua tak boleh ha. Ada benda boleh, ada benda tak boleh tahu kata kita dengan orang kapi bukan Islam Kita dengan bini kita, bukan semua boleh ada benda boleh, ada benda tak betul, boleh. Betul, betul. Nak hina jemu isteri dia masih period, boleh ke? Tak? tak boleh. Dia tapi akan nikah dah. Tak boleh, bodoh dah. Memperiod. Faham? Ha, hukumnya bukan semua boleh. Sedap kau nak akad nikah semua boleh. Tak boleh, piti duit bini dia, minyak bini mu tak leh ambil. Faham? Walaupun antara mu antaramu, 3 juta. Duit bini, mu bini mu lah. Betul. Sama-sama suami dia ambil duit bini. Tak bagi, darhaka dia ke. Faham <laughs> tak? Kita bagi je kot. Bini pun tolul je kot. Faham lagi? Ha. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Itunya dibezakan dengan majlis ilmu. Tapi kalau orang kapir jadi imam, tak boleh. Ha? Betul. Tak? Ha, kena khadar semayang walaupun pasalam baru sedar. Pasalam baru sedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> oh, oh, <goto. laughs> <laughs> <smart> Oke okay guys sudah selesai videonya Dan Allah SWT kita akan lanjut di part selanjutnya guys ya dan alhamdulillah pencerahan-pencerahan demi pencerahan dan banyak sekali pencerahan yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus kepada kita guys masya Allah. dan ya mungkin banyak kejadian di sekarang ini di zaman sekarang ini adalah istri meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas tanpa alasan yang syar'i, nah, yang mana mungkin alasannya karena dia jatuh cinta kepada laki-laki lain seperti itu atau macam mana pun saya tak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas di sini guys, perlu saya tekankan kembali bahwasannya wanita yang seperti ini itu kata Ustadz Azhar Idrus tidak mencium bau surga, ya tidak masuk ke dalam surga. Nah, kecuali nanti di hari akhir di hari kiamat dihisap oleh Allah subhanahu taala ditanya kepada suaminya ikhlas apa tidak halal apa tidak kalau suaminya halal maka beruntung tapi kalau suaminya tidak halal maka buntung alias istilahnya meskipun istrinya tadi solehah dengan suami barunya maka pahalanya akan diberikan kepada suami yang lama Allahu Akbar La ilaha illallah Semoga bermanfaat buat kita semua, termasuk saya sendiri ya teman-teman sekalian dan banyak lagi yang dibahas oleh Ustadz Azharidrus ya, terutama babab fikih ya teman-teman sekalian, babab tentang bersedekah orang kafir ya kepada masjid dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua Semoga ini menjadi pengajaran yang besar Pengajaran yang kita selalu ingat Sehingga Masya Allah Di dalam kesadaran kita Kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus, yaitu kaul-kaul Nabi Muhammad SAW dan juga Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sukses selalu ya. Dan juga usahanya lancar, dagangannya laris. Dan juga, setiap usaha semoga dimudahkan rezekinya, banyak ya gajinya, istilahnya berkah. Dalam kehidupannya Tidak istilahnya harta yang kita miliki itu tidak berkah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan harta kita Yang kita miliki itu Penuh dengan keberkahan Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Saya Pemin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh